สวัสดีค่ะโนเกียอ่า Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya CyberNSK Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset live, guys Jadi di sini itu presetnya yang OLD OLD gitu guys. Oke, jadi di sini itu presetnya asik-asik banget. Kalian wajib tonton sampai habis guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke preset yang pertama ya. Oke lanjut ke presiden yang kedua ya. cara Oke, lanjut ke presiden yang ketiga, guys. Ya, itu kalau bilangin, jangan bingin, bingin oke lanjut ke presiden yang keempat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 Oke, lanjut ke presiden yang ke-7, Guys. Angkat tangannya Oke, lanjut ke presiden yang ke-9 ya, eh ke-8 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-9, guys.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 oke okay, please lanjut ke presiden ke-12 guys Lanjut ke episode yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14, guys. Oke, lanjut ke preset ke-15dzikir kenia <SILENCIO> lanjut ke preset yang ke-16 Oke okay, lanjut ke preset yang ke 17 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 guys lanjut ke presiden yang ke-19. Love you. Oi, hello. Jelek-jelek ini bisa dipotong. photoshop <laughs> Ya. <laughs> nah, berupa, kan? Oke, lanjut ke presiden yang ke-20 ya. hiduplah seperti kopi good day. Lebih banyak rasa, bukan banyak gaya. angin. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-21 Lanjut ke preset yang ke-22 ya Kamu memang bukan pacarku Tapi kamu penyemangatku Anjayu Oke okay, lanjut ke preset yang ke-23 Ayo oke okay, lanjut ke preset yang ke-24 ya oke okay, lanjut ke preset terakhir itu ke-25 Oke, okay Jadi, mungkin segitu aja pernyataan. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share video ini, ini ke teman-teman kalian ya. Dan buat yang mau request, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya.